Rencananya mulai besok sampai seminggu atau dua minggu atau tiga minggu atau dua bulan ke depan Buku-buku ini akan saya review dalam format video Ada beberapa jenis buku dan ini sudah saya kelompokkan Yang pertama ada buku fiksi dan ada buku non-fiksi Buku fiksi juga saya pisah-pisahkan lagi. Di sini teman-teman bisa melihat, di paling pojok sini ada buku fiksi kategori kumpulan cerpen. Ada beberapa buku yang sengaja saya pilih, dan nanti juga saya rekomendasikan untuk teman-teman baca. Kemudian di sebelah sini ada buku novel ya buku novel karya penulis Indonesia yang beberapa di sini mungkin teman-teman sudah uh, mengetahui dan pernah membacanya. Kemudian di depan ini, daratan ini adalah buku-buku terjemahan, ya, fiksi terjemahan ini dari para penulis dunia. Kemudian di uh, sini ini ada buku non fiksi ya buku non fiksi dan ini ada berapa puisi kumpulan puisi yang e, nanti satu persatu buku-buku ini akan saya review semoga saya e, kuat ya kategori cerpen ada kumpulan serpennya Danarto judulnya Kortelok ya serpen lama kemudian ada Stenol Kuryma Cucarma yang dulunya menembak misterius, kemudian parang tak berulunya eh, Mas Raudal, Tanjung Banua, lalu bukunya Eka Kurniawan Pilat sedih, ya. kumpulan sepennya ini siapa Mas Joni Aryadinata yang kali mati, ya, nanti juga saya bahas, kumpulan-kumpulan eh, sepennya -kumpulan lain punya Mas Joni, kemudian bukunya Uh, Sedang Dharma, ya. Kritikus Adilan ini buku yang legend, ya. Buku yang oleh uh, gendang, kemudian bukunya Agus Nur, ya. Jujurnya memorabilia dan melankolia. Lalu bukunya Lela Estudioli, ya. judulnya sembilan dari Nabila. Ini juga buku yang uh, top pada masanya. Nah, sekarang kalau kita baca juga masih top ya kalau kita baca di eh, mana goodreads ini yang menjadi buku fiksi dari segi tata yang terbaik baik kemudian di apa genre novel ini ada bukunya Max Heffler atau Mutaturi ya. atau bukunya Mutaturi judulnya Max Heffler ini buku yang fenomenal juga Kemudian buku pemenang sayembara DKC Ini bukunyanya Zibi Semua ikan di langit Lebih tanggal media Kemudian bukunya Pak Ahmad Tuhari Rondok buku duke parung Ini cetakan lama ya, saya boleh tiga 2003 Kemudian ini bukunya Eka kurniawan juga tapi novel ya Ini manusia limau dan ada lagi bukunya uh, Iman, Gedung Dharma sama judulnya Telembuk, ini buku Yakin juga. Dan ini buku yang mendapat uh, penghargaan Pusala Sastra tahun 2017, karya Mahmud Ivan, Bukunya Dawud. Lalu ada bukunya Romo Sindunata, Anak baca mengiring Angin. Dan ada dua buku dari Siapa? Oki Madasari ya. Penulis perempuan, novelis perempuan Indonesia yang top juga ya Dulunya Entrok Ini Entrok dan Maryam Dan yang terakhir ada bukunya Andriah Hirata misalnya punya yang uh, hardcovernya ya Laskar Pelangi Ini satu buku yang uh, fenomenal ya Paling laris Oke itu di kategori novel Kemudian Di ini novel Indonesia ya Kemudian novel terjemahan Atau fiksi terjemahan Ada musyawarah guru Nanti ya. kutu Karya Fariduddin Atar ya. Ini buku yang Kenal Kemudian ada Kumpulan cerpen Cinta Semanis Racun ada 99 cerpen dari 9 penulis uh, dunia Terjemahkan oleh antar dunia Kemudian ada bukunya uh, Haruki Murakami Yang no merwajian good Yang saya pilih Sebenarnya saya ada beberapa tapi saya Kemudian John Steinbeck ya, Mice and Men yang lebih menarik lalu bukunya trans Kafka yang metamorfosisjuan cerita ya kemudian Mario Vargas loosa siapa pembunuh Palomino molero lalu ini buku roothamsur ya lapar dan dia juga buku terlaris di dunia Sang Alkemis atau The Alchemist, Paulo Coelho dan Totecan buku dari Jepang ya. Itu buku oh, fiksi terjemahan. Ya, ada juga buku fiksi orisinal ya, nanti mungkin penting ya. Kemudian buku ini ya, sejarah Peradaban -pada Islam dalam fiksi ya. Saya juga punya ini satu akan coba bandingkan buku ini dan ini Sama-sama membahas -sama tentang cara nah, peradaban Islam Lalu bukunya Gosmos ya. Buku yang sudah kita ulang punya Gosmos Judulnya canda eh, Dari canda Nabi dan Sufi Sampai ke lucuan kita Kemudian buku eh, Oto kemudiannya Jonia Radinata bagaimana kita menemukan Jepang bukunya Pak Rektor ya mantan Rektor di Jakarta ya. Pak Komarudin Hidayat psikologi Kematian ini menarik ya tidak ya, ada alokasinya kita ngomongin soal kematian kemudian bukunya Jaudin Rahmat ini juga menarik ya. dan untuk kategori puisi kita akan bahas beberapa puisi, khususnya eh, buku puisinya Joko Kimurbo, kemudian buku puisinya Aceh yang Jarno, kemudian ada buku puisi dari teman saya eh, Rakyaruman, kemudian ini masih sisa, ya. ini adalah Soleh Songong, ya, mulainya Pak Agus Moko, ini dengan puisi ya. Dan nanti di video-video berikutnya saya juga akan uh, Bismillah memberikan giveaway berupa karya-karya saya ini sudah saya siapkan beberapa karya saya ada kumpulan puisi, ya, dikayat si mendapatkan penghargaan dari Validasi Jawasanya terhadap si datama, kemudian kumpulan cerpen saya tidurnya ibu yang selalu bedan dan sebelum tidur ini diterbitkan oleh bahasa bahasi kemudian ini masih sisa satu ya kumpulan cerpen, gadis kecil yang mencintai insan ini uh, terbit juga cukup lama dan mendapatkan penghargaan dari uh, badan bahasa lalu satu lagi ini ini buku non fiksi tertawa bersama siswa seni memancing pembelajaran yang religi dan buku-buku ini nanti akan saya jadikan giveaway agar kita teman-teman juga dapat lebih semangat dalam belajar bersama demikian untuk kesempatan kali ini kita akan bertemu lagi Allah besok ya terima kasih sampai jumpa